Perempuan yang dianugerahi keindahan jiwa dan raga adalah sebuah kebenaran nyata yang bisa kita pahami hanya dengan cinta dan bisa kita sentuh hanya dengan kesucian. Jika orang lain menghina Anda, Anda mungkin melupakan penghinaan itu, tapi jika Anda menghina orang lain, Anda akan selalu mengingatnya. Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. Para guru yang bijaksana tidak menawari Anda untuk masuk ke dalam rumah kebijaksanaan, melainkan membawakannya ke ambang pikiran Anda. Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati mengepak, dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih. Bunga-bunga padang adalah anak-anak kasih semesta alam, dan anak-anak manusia adalah bunga-bunga cinta dan kasih sayang. Cinta akan diri sendiri, menghasilkan kecongkakan buta, dan kecongkakan menciptakan kesukuan, dan kesukuan membangun kekuasaan dan kekuasaan penyebab penaklukan dan penindasan. Cinta yang tidak memperbarui dirinya setiap hari akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi perbudakan. Sahabatmu adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Janganlah ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. Cinta yang hadir di antara kenaifan dan kebangkitan anak-anak muda memuaskan cintanya dengan rasa saling memiliki, dan cintanya mekar dalam pelukan-pelukan mesra. Hakikat cinta adalah rintihan panjang yang dikeluhkan oleh lautan perasaan kasih sayang. Ia adalah cuceran air mata kesedihan langit pikiran. Ia adalah senyuman ceria kebun-kebun bunga cinta. Cinta adalah anggur yang dihidangkan oleh pengantin perempuan waktu fajar, yang menguatkan jiwa-jiwa teguh dan memungkinkan mereka menuruni bintang gemintang. Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia, karena cinta membangkitkan semangat yang hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alami pun tak bisa mengubah perjalanannya orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh iman adalah sebuah mata air di dalam hati yang tidak akan pernah dicapai oleh kumpulan pemikiran apapun Cinta membuka mataku dengan keindahannya dan membeli jiwaku dengan kehangatan jemarinya. Cinta turun ke dalam roh kita melalui kehendak Tuhan dan bukan melalui kemauan manusia sendiri.